Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Bambang Isa Putra, guys Oke, okay, kali ini saya kembali lagi ke Desa Tambang Mas ya Yang kemarin sempat saya review yaitu makanan gepreknya ya, sama minuman goklatnya, oke okay, kali ini saya akan mereview yaitu uh, suatu apa, pasar beduknya ya, ini green opening banget nih, baru pertama kalinya uh, pasar beduk atau pasar pasar sore ya, yang ada di setiap bulan Ramadan di desa tambang Mas. oke, okay, kita lihat keseruannya gimana, ikuti, jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya guys Oke, okay. jangan lupa like, komen, nah, dan subscribe Oke guys, ini dari kantor Desa Tambang Mas Sekarang kita ke sana guys uh, Ke pasarnya guys ya Wah ini, ini bukan pasar, betul kalau ini guys Ini namanya Pasar Rakyat guys ya Ini guys, nah, ini yang Ayo guys, kita ikuti ya guys perjalanan kami Bu. Ini dia penampakannya guys ini berada di desa Tambang Mas ya deh, kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin. Oke, okay, yang belum subscribe silakan subscribe guys. Kita uh, review makanan apa aja yang ada di sana. Oke, okay, lanjut. Oke okay guys, kita pelan-pelan. Kita review dari sini ya guys. Oke, okay, kita review guys. Ada apa pancen nih di sini. Oke, okay, guys. Wow, ini ini bukan pasar Betok ini, guys. Tapi ini pasar rakyat ini. Tengok nih. Lumayan. Oh, ada di sini. Biu nih mau cari, oh cari es kelapa guys, es kelapa kita, kita cari es kelapa sama gorengan guys ya Tengok guys, boom Es kelapa, kita cari es kelapa yang agak sempit guys Oke okay, guys, ini, ini, iya bang, uh, minuman apa ini bang? Es ya bang? Oh es degan, oke okay, bang, saya lanjut dulu bang ya Oke okay guys, jangan lupa yang belum selesai, silahkan subscribe guys. Beuh. Ini lokasinya ada di desa Tambang Mas ya guys. Desa Tambang Mas. Kecamatan Pemenang Selatan, Kabupaten Merangin. Ini baru pertama kali buka guys. Cuma oh nih, sudah seperti pasar rakyat. Oke okay guys, kita lanjut lagi jalan. Oke. Okay. Bahkan rumah makan pun ada di sini guys, Why? rumah makan Anita Kita lanjut di minuman viral Ada apa di sini? Oh, es degan guys, Why? mantap Oke okay, guys, tengok ini, guys Ini ada 48 lapak guys, infonya Dari panitianya menyediakan 48 lapak Udah habis terpakai semua Oke okay guys jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe dan like ya guys ya Ini apa ini ya? Oke okay, yang butuh seger-seger silahkan merapat sini guys Lapangan tambang emas A1 Oke okay bang, saya promo bang ya Oke okay guys untuk teman-teman yang pengen cari seger-seger Silahkan datang ke lapangan di Sata emas. Mas Pemenang Selatan ya guys ya Oke, okay, udah habis turun kelas. Oke, okay, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, guys. Ada buah juga di sini. Ini es apa, guys? juga. Ada tertarik, ya? Es. Es, ini mana dulu? kayaknya perlu dicoba, nih, guys. Es apa ini, pak? Oh, iya, air Erhisan Mas ya. Oh, siap. borong Mas ya? Masnya dari mana ini Mas? dari PD3 Mas. Oh, iya iya. Banyak jualan, yang jualan cantik Mas. Oke, okay, siap-siap Mas. Siap. Borong Mas ya? Siap Mas. Oke. Okay. Siap, Ini SR sisa deh. Oke, siap. R Manado. Woi, jauh nih kan, Bang ya? Dari Manado ke Jambi Mas ya? Oke, okay, siap. Oke. Okay. Oke okay, guys, woi. Oh, iya. Ini bakalan ke sini lagi Nantilah kita review dulu. Oke okay guys, kita review dulu guys ya. Minuman apa lagi di sini? Bakalan banyak lagi. Aneka makanan. Kali ini mah bukan bukan pasar betul ini, pasar, pasar pasar rakyat nih Oke, eh, apa, Bu? Ya, campur ya? Oh, sinjau Oke, Bu. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan es cincau di sini ya, di lapangan Desa Tambang Mas, Kabupaten Merangin, Jambi. Nah, ah, ini. Oke. Okay. silakan untuk teman-teman yang mau cari es cincaunya di Desa Tambang Mas, Kabupaten Merangin, Jambi. Oke, okay, mungkin yang belum subscribe, silakan subscribe uh, di channel ini ya. Ini ada angkringan juga guys. Angkringan ada di lapangan Desa Tambang Mas, angkringan Kas Malang, Jawa Timur. Apa? Angkringan Mas ya? Angkringan ya. Oh, sanggup Di Mas ya? Lagi ini. Oke, izin keluar video Mas Oke, makan aja aja nih. Ada mendua itu aja. Oke, siap. Oke okay guys, kita jalan lagi. Oke okay, kita jalan-jalan aja. Di sini nggak nggak cuman makanan aja, ya ada tempat uh, mainan anak-anak juga ya guys ya. Kita review mainan anak-anaknya guys. Nah itu ada mainan anak-anaknya ya guys ya. Ada mainan anak-anak, ada apa lagi nih? Oh ada minuman apa ini? Kita cek dulu. Dan ada minuman semangka. Semangka India guys. Oke, okay. mantap kali ini. Okay, guys kita muter lagi, kita lanjut lagi. Enggak Gak cuman minuman ya guys, di sini juga tersedia sendal ada juga di sini guys. Tapi baju belum ya, hasilnya kita belum. Belum. Belum Lebaran guys. Oke, okay, kita jalan lagi ke yang cewek tadi guys ya kayaknya perlu dicoba. Oke, okay, kita coba dulu guys. Ini di Desa Tambang Mas, Kecamatan pemenang Selatan, Kabupaten Malang. Oke, okay, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen ya guys. Mana tadi? Oh, sini. Masih ada enggak, Pak? Habis, Oh, habis ya. Sini bisa habis. Waduh, habis guys ternyata. Waduh, jadi jadi enggak dapat ini dapat dapet nih bagian oh ya udah habis guys Oke okay, udah habis berarti ya oke, oke deh kalau gitu bisa lagi ya Kak Oke okay. ya udah habis guys esnya ya udah deh kalau gitu kita kemana ini kita cari es degan terus ke es degan gimana sih ya juga oke okay, kita pesan es kelapa Bak es kelapanya tiga ya, tiga. Oke guys, kita pesan es kelapa mudanya tiga. <susuk> Oke, okay, kalian kita ngantri guys. Kita ngantri dulu. Tentu tadi jangan lupa untuk yang belum subscribe atau. Baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, guys. Subscribe, like, dan komen ya, guys. Berapa, Pak? Oke, guys, ini udah dapat, kita tinggal bayar kita bayar dulu guys. Habis itu kita cari goreng. Ini, Pak. Oke okay guys, kita lanjutkan. Oke, okay, makasih, Pak ya. Yuk Oke okay guys, kita pulang. Kita udah dapat, udah dapat minumannya. Sudah dapat minumannya. Tinggal kita cari gorengan kalau masih ada ya, guys. Oke, okay, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen ya, guys. Oke, okay, jadi guys, untuk lokasi pasarnya nih di depan itu ya, depan jalan lintas Tambang Mas Pemak Selatan arah ke A3 ya. Ini kondisinya guys. Beh. guys. Ini bukan Pasar buduk kali ini. Ini mulai ngingenin pasar kayak seperti pasar tradisional guys. Ini ini kontennya bukan enggak makan-makan, tapi review pasar Duduk dulu ya guys. Mungkin next kalau misalnya teman-teman pengen mau review uh, buka bersama dimana silahkan komen di bawah. Oke, okay, untuk vlognya kali ini cukup. Sekian dulu ya, guys. Oke, okay, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Bye.